Alhamdulillahiladzi hadana lihada wa makuna linahtatia laulaan hadana Allah Lakot ja'at rusulu rabbina bilhaqa wa nudu antil kumul jannah Uristu muha bima kuntum ta'malun ta Wa ashadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzina nabiyya wala rasula ba'dahu Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad amma ba'du wa qad ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim am muhtadun. Alhamdulillah, Bapak Ibu kaum Muslimin rohimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Taala. Saat ini kita masih mendapatkan kenikmatan, karunia dan rahmat dari Allah Taala sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan amal-amal ibadah dan amal soleh dan rahmat Allah karunia Allah ta'ala itu sangat luas dan besar hanya saja perlu kita ketahui bahwa rahmat Allah yang secara khusus itu yakhtas subi rahmatihi mayasa Hanya diberikan oleh Allah Kepada orang-orang yang dipilih saja Minal mu'minin dari kalangan orang-orang yang beriman Wallahu thul faqlil alim dan rahmatnya Allah, karunia Allah itu merupakan hikmah. Kebaikan yang sangat besar. Sehingga orang yang mendapatkan nikmat, rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia itu sudah diberi oleh Allah taala khairon katsira. Yu'tii hikmah mayyasa. Allah akan memberikan hikmah itu kepada orang yang hanya dipilih saja. Hikmah di sini adalah din al-Islam. Hikmah di sini adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Min al-Qur'an wa sunah dari Al-Qur'an dan sunah. Allah sendiri sudah menyatakan di dalam Al-Quran Bahwa orang yang diberi hikmah Diberi hikmah itu ya Diberi nikmat dinul islam Paham, mengerti Al-Quran dan sunnah Fakot utia Maka sungguh dia telah diberi oleh Allah Khairan, kasiro. Kebaikan yang sangat banyak Nah ini yang wajib untuk kita bersyukur kepada Allah Ta'ala Bapak Ibu Muslimin Rahimahullah Sudah kita lalui bulan Ramadan Sekarang kita sudah berada di bulan sawal Apa yang kita jalani, apa yang kita lakukan selama kita berada di bulan suci Ramadan itu harus mendatangkan asar harus mendatangkan hasil karena Allah memberikan peluang kepada orang-orang yang beriman untuk berada di bulan suci Ramadan itu ada maksud dan tujuannya lah, maksud dan tujuannya itu apa? Maksud dan tujuannya itu adalah La'alakum tatakun Supaya kita itu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala Dan hasil buah daripada takwa kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala itu Adalah kita siap untuk menjalankan kewajiban-kewajiban syariat di dalam Islam ini al-imtisalu al-awamir al-imtisalu al-awamir menjalankan perintah-perintah bil-bimtisali awamirihi wajitina bianjami inawahi jadi menjalankan perintah Islam dan meninggalkan larangan-larangan di dalam Islam Islam. Itu adalah hasil kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menjalankan kewajiban-kewajiban di sini adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus kita lakukan, kita kerjakan secara berterus-terusan. Jadi secara terus-menerus Kewajiban-kewajiban menjalankan perintah dan meninggalkan larangan itu Dilakukan secara terus-menerus Kalau kita selama di bulan Suci Ramadan kita ini sholat Maka sholat itu harus kita teruskan Kita jalani sholat itu secara terus-menerus kalau di malam harinya kita itu sholat taraweh, maka perlu kita koreksi malam satu sawal, jenengan terawih nomor buatan. Malam satu sawal, malam hari raya, banyak dari kalangan kita yang meninggalkan ibadah malam di malam hari, hari raya. Kenapa? Karena disibukkan dengan banyak hal. Kegiatan-kegiatan untuk penyongsong menyambut hari-hari raya Nah kalau satu bulan kita diajari sholat taraweh Maka malam satu sawal, dua sawal, dan seterusnya Sholat tarawehnya itu harus ada asar, ada hasil, ada bekasnya Sholat malamnya harus dihidupkan Kalau tidak bisa 11 rokaat karena berat Apalagi 21 rokaat lebih berat untuk kita kerjakan, ada yang lebih berat lagi, 43 puluh rokaat. Kalau kita ndak bisa, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam itu mengajarkan kepada para sahabat supaya ibadah itu dilakukan secara istiqomah, walaupun, walaupun hanya dua rokaat dan satu rokaat. Artinya dua rokaat dan satu rokaat itu ya duanya salat sunnahnya, salat malamnya satu rokaat itu salat witirnya. Kalau tidak bisa lebih, kalau merasa berat jangan sampai ditinggalkan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan Ya Abdullah kepada Abdullah takun Fulanan kamu jangan menjadi seperti si Fulan koma Minalili dia diberi kesempatan oleh Allah untuk bangun di waktu malamnya wataroka kiamahu tetapi dia tinggalkan untuk menghidupkan malamnya diberi kesempatan bangun malam janjaning kita ibadah soalnya kebelet pipis melayu tennggenei seding, man-onten bangsul male. Tenggeni kasur turu malih. Nah, jadi, kalau malamnya Sesudah sudah Ramadan, kita tidak menghidupkan malam-malam kita, berarti kemunduran itu, kemunduran bagi kita. Apalagi lebih sangat ditekankan kalau terawihnya itu seolah-olah harus ke masjid. ini harus termusola, fusola dihasuk semuanya untuk pergi ke... Masjid menghidupkan sholat tarawah. Padahal Rasulullah s.a.w. Menyatakan La menyatakan Buyu takum makobir Janganlah kalian jadikan Rumah-rumah kalian menjadi Seperti kuburan Artinya apa? Kita diperintah Oleh Nabi untuk menghidupkan rumah kita Memakmurkan rumah kita Itu dengan ibadah-ibadah Kepada Allah Ta'ala ini Fasalu ayuhanas buyu takum, sholatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian. Fainnaafdolah sholatil mar'i fi baitihi, karena sesungguhnya sholat yang lebih afdol bagi seseorang itu adalah ketika dia kerjakan di rumahnya, itu sholat yang paling baik bagi seseorang baik laki ataupun perempuan yang terbaik sholat itu di rumah ilal maktubah kecuali sholat lima waktu kecuali sholat lima waktu jadi sholat sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, itu lebih utama kita hidupkan di rumah-rumah kita masing-masing makanya di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "Fashallu ayyuhan fi buyutikum." Salatlah kalian di rumah-rumah kalian wahai manusia, karena sesungguhnya salat yang terbaik bagi seseorang itu di rumahnya, kecuali salat wajib. Yang wajib itu lebih utama di masjid dengan berjamaah. Itu yang lebih utama. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Selama tiga hari itu khawatir Mengkhawatirkan terhadap kaum muslimin Yang seakan-akan Akan menjadikan sholat malam Di bulan Ramadan itu menjadi Azimah Menjadi faro, far, Faridwah Menjadi kewajiban Itu dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, Sehingga Rasulullah hanya Tiga hari saja Kemudian beliau tidak sholat Secara terlihat Di tengah-tengah para sahabat Bukan berarti beliau tidak sholat Tapi beliau sholat dalam keadaan duduk Sehingga diambil pelajaran oleh para ulama Untuk sholat sunnah Boleh sholat dengan duduk Untuk sholat wajib Kalau tidak ada uzur Yang utama itu lebih dikerjakan Fasolli koidan Fa'ilam tastati Nopo Fashalli qaitan. Salatlah Ko'iman Fashalli ko'iman, Fa, ko ko fa, ko fa tastati fa qaidan. Fa tastati fa tajian. Jadi salatlah dengan berdiri. Kalau tidak mampu salatlah dengan duduk kalau tidak mampu salatlah dengan berbaring. Kalau tidak mampu berisarat. Kalau tidak mampu baru dilati. Ngoten. Itu untuk sholat wajib diupayakan seperti itu. Kalau untuk sholat sunnah, kulonjen jenengan sholat kalih lenggah yang buatan nopo-nopo. Cuman pahalanya berbeda dengan, dengan sholat dalam keadaan sempur-sempurna. Nah itu pelajaran bagi kita Bapak Ibu kaum Muslimin rahimahullah. Amal-amal ibadah, amal-amal soleh yang kita ini mengerjakannya selama bulan suci Ramadan itu supaya ada asarnya, dan itulah hasil bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sholat malamnya, Tadarusnya kalau di bulan suci Ramadan terdengar -mana. di mana-mana: di masjid-masjid, di suruh-suruh, di langgar-langgar, di musola-musola, bacaan-bacaan Al-Quran -Qur, Al sesudah Ramadan. Bacaan-bacaan Al-Quran itu kurang diperdengarkan. Hanya pada malam-malam tertentu saja yang dikerjakan sebagian kalangan kita kaum muslimin. Nah oleh karena itu jangan sampai apa yang diperbuat oleh kebanyakan orang itu kita yang mengerti, yang memahami din al-islam ini berbuat sama seperti mereka. Kata ulama' Ya butuna fi Ramadan La'ya'buduna Allah illa fi Ramadan Mereka hanya beribadah di bulan suci Ramadan Mereka tidak Beribadah kepada Allah Menghidupkan ibadah dan amal-amal Soleh kecuali Hanya di bulan suci Ramadan Nah itu akan datang Satu zaman di akhir zaman Kaum-kaum yang seperti itu Nah kita Diajari oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, ketika sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya: "Beritahu kepada saya satu amalan yang saya tidak akan bertanya kepada selain Engkau. Saya akan berusaha untuk menetapi apa yang Kau berikan. Engkau beritahu kepada kami." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Kul amantu bila sumastakin. Katakan, amantu saya beriman kepada Allah. Sumastakin perintahnya Nabi. Setelah kamu mengatakan saya beriman kepada Allah, maka istiqomahlah kamu terus terusanlah kamu berada pada ke keimanan Bapak ibu kaum muslimin rahimakumullah. Inilah hasil daripada bertakwa kepada Allah Istiqomah Maka perlu kita minta kepada Allah Ta'ala Supaya Allah berikan kepada kita istiqomah Pokoknya saya siap belum tentu Karena kita tidak tahu di hari-hari berikutnya yang akan terjadi apa kita tidak tahu. Maka kita diajari oleh Nabi SAW berdoa Allahumma inni as'aluka al-istiqoh. Istiqomah. Ya Allah sesungguhnya aku minta kepadamu istiqomah. Nah orang yang istiqomah itu artinya yang tegak lurus di atas din al-islam ini. Menjalankan al-islam itu secara terus menerus. Kalau Ramadan dengan sholatnya, sunnahnya, dengan sedekahnya, dengan baca Qurannya, dengan itam ta'am alal masakin, jadi berikan makan kepada saudaranya yang membutuhkan. Maka amal-amal ibadah selama bulan suci Ramadan itu harus dikerjakan di hari-hari sesudah bulan suci ramadan dilakukan secara istiqomah salat jamaah monggo ditingkatkan tidak hanya maghrib isya subuh diupayakan nabi sendiri mengingatkan kalau orang yang datang ke musola orang yang datang ke masjid untuk sholat subuh dengan berjamaah fahuwah di zimmatillah taala dia itu mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dijamin oleh Allah taala salat subuh dengan berjamaah nah kita upayakan untuk menghadiri salat subuh dengan berjamaah walaupun berat suaca cuacanya sangat dingin kadang-kadang terasa malas terasa berat untuk mendatangi salat berjamaah berja Law ya nama seandainya mereka mengetahui ma subahi, wal isai, awal atama awil atama seandainya manusia itu mengerti mengetahui nilai pahala mendatangi salat subuh dengan berjamaah atau salat isya dengan berjamaah la atau huma walau habwan saya mereka akan mendatangi Sholat subuh dengan berjamaah itu Atau sholat isya dengan berjamaah itu Walau habuan Walaupun harus dengan Mengelesot Dengan mengelesot Kenapa? dengan merangkak Umpami Merangkak-merangkak Tetap budal ini Ruh ganjaran sholat subuh Berjamaah Kata setiap ini lho. Nek sumerap hasilnya duit lima ratus tuh juta rong ratus, nganten. Nek hasilé ketok cetok cetok masuk direwangit dosel doselan, jongkrok jongkroan, pai itu pai, tuan tetep dilakoni. Mesti nwe ya, kak popong, guru mesti gulek saulan oleh, nganten itu tetep dilakoni. Kaya napa sumerap hasil, hasilnya Anda kata Allah memperlihatkan pahala ngaji. Andai kata Allah memperlihatkan pahala sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah, banyak manusia itu mendatanginya berjubel-jubel, walaupun harus dengan antri panjang. Nonton nih. Walaupun harus dengan antri panjang. Hanya saja Bapak Ibu Muslimin rahimahullah, pahala atau asawab minallahi ta'ala itu tidak ditampakkan di dunia. Ini adalah ujian keimanan. Nah sehingga Saka repik bodal ya, budal, gak budal, ya gak budal Kecuali orang yang Diberi ilmu oleh Allah Karena tahu dan yakin Ya lamunah Mengetahui apa Dari pahala itu Maka akan mendatanginya Untuk mencari keridoan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nah jadi Bapak Ibu Kaum muslimin rahimahullah Kembali perlu kita ingat jadi apa yang kita kerjakan selama di bulan suci Ramadhan, mari kita amalkan sesudah bulan suci Ramadhan. Ibadah-ibadah dan amal-amal soleh itu sangat berat untuk kita kerjakan. Kalau di bulan suci Ramadhan kita diberi kelonggaran hati, nggak tahu nang masjid, budal nang masjid, nang gitu, jalan-jalan nang masjid, jadi sergap nang masjid di bulan suci Ramadhan. Kenapa demikian? Soal ini ku saya di di bulan Suci Ramadhan Nabi SAW sudah mengerangkan demikian Jadi ku yidati Setan-setan itu sama di Di belenggu Di bergol, di kerangkeng Tidak diberi kesempatan untuk Menggoda, menggelincirkan anak Adam ini Kecuali setan-setan dari bangsa Manusia Kalau setan dari bangsa jin di belenggu Begitu Ramadhan Habis Berganti dengan bulan Sawal, setan-setan itu sama dilepaskan dari beleng belenggunya. Maka ini perlu istiqomah, kita perlu kerja keras. Kenapa kita akan menghadapi setan tidak hanya dari bangsa manusia, tapi setan dari bangsa-bangsa jin? Nah, kemudian Bapak Ibu Muslimin, rahimakullah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita itu diberi istiqomah Bisa berterus-terusan berada dalam kebaikan ibadah dan amal-amal soleh. Nah untuk itu sangat perlu bagi kita untuk mempelajari dinul al-islam ini Din al-islam ini Dengan sumber pokok ajarannya Yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW Maka kita perlu belajar Disitulah nanti kita akan ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dijadikan oleh Allah tidak sama dengan pada umumnya. Tidak sama dengan pada umumnya. Akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberi apa ini jalan-jalan alal hidayah di atas petunjuknya Allah taala ini. Maka iman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, itu wabud robbaka hatta akal, yakin. Dikerjakan secara terus menerus sampai kapan hatta akal, yakin. Sampai datang kepada kita al yakin, yaitu al maut Sholat kalau jenengan sampai pejah. Ngaji sampai pecah Amal-amal soleh kita kerjakan sampai pecah Karena hatta ya tiakal yakin Ibadah kepada Allah Taat kepada Allah Itu dilakukan sampai datangnya kepada kita Al-yakin Al-maut itu datang kepada kita Dan itu kalau kita berhasil Maka akan mendapatkan husnul khotimah maka Allah mewanti-wanti kepada kita Wala tamutun na'ila wa muslimun Para ulama itu menafsirkan Wala tamutun na'ila wa muslimun itu artinya Ikho matuddin hatayaktiyahu al-yakin Jadi menegakkan dinul al-islam menjalankan islam itu sampai kematian datang Baru matinya dalam keadaan islam Baru matinya dalam keadaan khusnul khusnul Khotimah. Maka dengan kita mempelajari ilmu, kita mempelajari din al-islam ini, kita akan diberitahu oleh Allah. Malam takunu taklamun, apa yang kita tidak tahu, kita akan diberitahu oleh Allah. Dan kewajiban kita, kalau sudah mengetahui berita-berita kabar yang disampaikan kepada kita dari Al-Quran dan Sunnah, kewajibannya adalah yakin dan tidak boleh ragu-ragu. Yakin dan tidak boleh ragu-ragu Ini adalah minal iman Iman itu dibangun Dengan keyakinan Iman itu dibangun tanpa ada keraguan Tanpa ada keraguan Terhadap dalil Ketika dalil yang bicara Iman yang harus menghadapinya Bukan pikiran Bukan perasaan Janjannya sih benar Itu ya bener. Menurut al qurannya menurut hadisnya Ya seperti itu yang benar Tetapi Menurut Persangkaan kita Nah kata-kata Tetapi menurut persangkaan Menurut perasaan Nah itu yang menyebabkan iman kita Nanti tidak murni, tidak bersih orang-orang nah, yang imannya Tidak murni, tidak bersih Imannya masih bercampur Imannya masih pakai perasaan Imannya masih pakai pikiran Imannya masih pakai logika atau akal Itu tidak mendapatkan jaminan Masuk jana Tidak mendapatkan jaminan keamanan dari adab Neraka Dan tidak menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah Petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu yang benar itu yang bagaimana? Iman dibangun dengan keyakinan tanpa keraguan. Iman harus bersih, harus murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan dibarengi dengan pikiran, perasaan atau pertimbangan-pertimbangan akal. Tidak. Iman itu bersih. Seperti satu cerita yang mungkin pernah kita mendapatkan beritanya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah, Ya Allah perlihatkan kepada saya bagaimana engkau menciptakan makhluk. Jadi bagaimana ya Allah perlihatkan kepada saya bagaimana engkau menciptakan binatang ini, menciptakan ini dan itu ditanya sama Allah subhanahu wa ta'ala awalam tu'min apa kamu masih belum beriman toh kepadaku kata Allah awalam tu'min apa kamu masih belum percaya maka jawabnya Nabi Ibrahim justru saya percaya justru itu akan menjadikan saya bertambah ke, keimanannya kemudian di lain ayat diceritakan Nabi Allah Ibrahim AS diperintah oleh Allah di dalam mimpinya karena Rukyal Ambiya Wahyun Mimpi para nabi itu adalah Wahyu Nabi Ibrahim diperintah di dalam mimpinya itu Untuk menyembelih Nabi Ismail Karena itu perintah Datang dari Allah yakin tanpa ada keraguan Dilaksanakan Walaupun tidak masuk Akal Akal ini sangat ramai Akal yang bisa menerima Orang tua harus menyusahkan Bahkan membunuh anaknya Tidak ada Tetapi karena itu yakin perintah datang dari Allah Tidak mungkin Allah akan berikan mazharat kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam Dikerjakan Nabi Ismail dibawa diberitahu Ini adalah perintah dari Allah Ta'ala Jawabnya Nabi Ibrahim Satajiduni insya Allah Satajiduni insya Allah kamu akan dapati saya Insya Allah termasuk orang-orang yang sabar itu Nabi Ibrahim Kenapa yakin perintah itu datang dari Allah bahkan berat untuk dikerjakan inilah iman dan juga dulu pernah saya sampaikan Bagaimana Abu Bakar Asyidik ketika diberitahu tentang isra Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di malam-malam di malam itu Kemudian dijadikan oleh orang-orang yang tidak beriman dari kalangan orang-orang kafir untuk menjatuhkan Rasulullah Islam dan kaum muslimin. Lalu mereka datang kepada Abu Bakar. Apa jawabnya Abu Bakar? Kalau memang itu betul apa yang dikatakan, diomongkan oleh Muhammad bin Abdillah, saya akan lebih percaya lagi. Bahkan kalau lebih daripada itu, saya percaya. Inilah iman. Jadi bersih, murni, tanpa ada campur tangan, pikiran, perasaan, pertimbangan, akal. Nah, ini perlu untuk kita perhitungkan. Karena yang diterima oleh Allah itu adalah yang bersih, yang murni. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran. Alladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Walam yalbisu imanahum. Mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka. Bidulmin dengan kezalimat. Ulaika lahumul amn. Mereka itulah orang yang aman. Aman bitukhulil jannah, masuk surga, aman sudah. Man takhallal jannah fahuwa aminun. Orang yang masuk surga mesti aman. Fahuwa aminun. Lahumul amnu Al amn aman bitukhulil nar. Dari masuk mintuhulinar Dari masuk neraka Aman dari masuk neraka Artinya selamat dari adabnya Allah Ta'ala Wahum muhtadun Dan mereka itu Orang-orang yang mendapatkan hidayah Mendapatkan petunjuk Dari Allah Subhanahu Wata'ala Maka Bapak Ibu kaum muslimin Jaminan keamanan itu Datang dari Allah mendapatkan petunjuk hidayah itu juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mayyah dihilah falamudillalah. Kalau jenengan sering pirang. Ya. Mayyah dihilah falamudillalah wa mayyudulilhu falahadiyalah. Orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dia tidak akan tersesat dan tidak akan ada satupun yang bisa menyesatkan. Orang yang disesatkan oleh Allah juga tidak ada satupun yang bisa mendatangkan petunjuk kepadanya, tidak bisa, dan juga tidak bisa menyesatkan orang lain karena semuanya itu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena keamanan dan petunjuk itu datang dari Allah, syaratnya apa? Kita ingin mendapatkan aman dan petunjuk itu amanu walam yalbisu imanahum imannya itu harus bersih murni tidak bercampur dengan yang lain ya bercampur dengan yang lain itu bercampur dengan apa bidul dengan kezaliman yang dimaksudkan kezaliman di sini adalah ashirku as yaitu sirik mengaku beriman bersih dari sirik sirkul kauliyah sirkul fi'liyah wa sirkul baik syirik dalam bentuk ucapan karena ucapan ada kalanya menjadikan sebab dia sebagai orang kafir, orang musyrik contoh, contoh hanya mengucapkan saja dia sudah menjadi orang musyrik, menjadi orang kafir hanya dengan uca ucapan, contohnya apa? inna allah wakalu inna allah salisu salasah yang mengatakan Allah itu salah satu dari tiga yang tiga itu Allah karena ada Tuhan Bapak, Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus. Jadi Tuhannya ada tiga. Tiganya itu menjadi satu, satu dari tiga. Ini. Itu paham trinitas dari kalangan nas, nah Nasoro. Orang yang mengatakan seperti itu saja kata Allah di dalam Al-Quran, menurut Al-Quran, itulah kot kafaroh. Dia sudah menjadi kafir gara-gara ucapan. Maka ada kafir, ada syirik, kauliah. Nonton. Ada kafir ucapan. Demikian juga ada kafir atau sirik fi'liyah atau perbu, perbuatan. Demikian juga ada kafir sirik menyekutukan Allah. fil dalam hal keya, keyakinan. Dalam hal keyakinan. Misalnya, kalau orang itu percaya dengan Allah, bahwa Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki, yang mengatur seluruh alam ini, percaya itu adalah wilayah kekuasaan dari Allah Ta'ala. Percaya, sintensing menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan bulan, siapa Allah percaya? Nah, itulah orang-orang Arab yang tidak beriman. Orang-orang Arab Kures yang tidak beriman Mereka itu juga percaya demikian Percaya kalau Allah yang menciptakan Allah yang maha mengatur Allah yang maha memberi rezeki Allah dari segi rubuh itu dipercayai Mereka yakin seperti itu orang, ayat, orang Arab itu Tetapi Walam yudkhilhum Walam yudkhilhum ilal Islam tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam Tidak mengikuti Islam Tidak taat kepada Allah dan Rasulnya Padahal percaya kepada Allah dan Rasulnya Maka Bapak Ibu Muslimin rahimakumullah Percaya kepada Allah Beriman kepada Allah itu Buktinya adalah amal soleh Taat kepada Allah itu baru tauhidnya keimanannya itu benar, baru bener. Kalau mengaku percaya kepada Allah tapi tidak taat, nah itu kurang bener atau tidak bener. Karena Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Thalib mereka juga percaya kepada Allah tetapi tidak membuat mereka taat, tunduk dan patuh kepada Allah dan mengikuti Rasul, Rasulullah. Maka kepercayaannya jadi tidak bener. Sebagaimana juga makhluk Allah, laanahumallah yang dilaknati oleh Allah, yaitu iblis. Kalau nate pireng sebutan iblis nih: iblis nikum salah satu dari makhluknya Allah Ta'ala. Mereka punya nilai lebih dengan kita. Kenapa iblis itu dia punya nilai lebih daripada kita? Karena dia pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belum pernah. Iblis itu pernah berdialog, berbicara langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah ngomong-ngomong langsung. Dialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita belum pernah. Bertemu langsung, berhadapan langsung, pernah. Tetapi, Iblis itu dihukumi kafir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah Iblis tidak percaya kepada Allah? Sangat percaya. Yakin kalau Iblis itu... Kalau Allah itu Maha Pencipta, itu iblis percaya. Iblis yakin dan percaya yang menghidupkan dan mematikan itu adalah Allah. Yakin dan beriman kepada Allah, iblis itu. Tapi kenapa iblis itu dihukumi kafir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Aba wastakbaru, waka kafirin, dia dihukumi kafir gara-gara dua. Yang satu dia tidak mau taat, aba tidak mau taat enggan menolak menolak syariat, menolak perintah menolak mengikuti Al-Quran dan sunnah itu Abah was dan rumung sogu meddi. merasa merasa som, sombong itu yang menyebabkan iblis itu dihukumi wakana minalka kafirin dihukumi kafir oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah, maka kita belajar dari apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, kita mengambil pelajaran Supaya kita itu menjadi orang yang benar-benar mendapatkan keamanan Dan menjadi orang yang benar-benar mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah memberikan caranya Caranya adalah beriman dan murni keimanannya Bersih dari kezoh, kezoliman Dan bermacam-macam kezoliman baik tadi yang dijelaskan yang paling besar dari kedoliman itu adalah syirik adul musalsah kedoliman itu ada tiga anwa salah satu anwa'in asirku dul musaksi linafsihi dul musaksi lil ghairi. kedoliman yang pertama itu adalah syirik kedoliman yang kedua itu adalah kedoliman seseorang terhadap dirinya San diri namanya nopo, Dulmun linafsi nah, Seperti Nabi Adam ketika Dia melanggar karena pengaruh Daripada setan itu Akhirnya makan buah nopo, Buah yang terlarang itu Maka Nabi Adam diajari doa robana Ya robbana Robbana Dolamna Anfu Sana Nonton okay? Robbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunan naminal khosirin. Mendolimi diri sendiri. Ya Allah sesungguhnya kami telah mendolimi diri sendiri, sendiri. Kedoliman apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Adam dan Ibu Hawa dan istrinya Hawa itu. Kedolimannya adalah tidak mengindahkan perintahnya Allah Ta'ala. Tidak mentaati Allah subhanahu wa ta'ala mengikuti apa yang dinasehatkan oleh syaiton. Maka Nabi Adam dan Hawa ini tergolong minat dolimin, termasuk orang-orang yang zolim. Kemudian ada juga kezoliman yang ketiga adalah zulmushakhsilil ghair, kezoliman seseorang terhadap yang lain. Bermacam-macam dari kezoliman itu bagi kita orang-orang yang beriman Berusaha untuk menjauhinya, berusaha untuk meninggalkannya Jadi kalau kita ingin aman dan mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala Maka iman kita harus bersih, murni Tidak boleh bercampur dengan kezoliman Tidak boleh bercampur iman kita itu dengan pikiran-pikiran dan perasaan kita Karena bicaranya adalah iman Kalau yang datang dari Allah, Quran Benar, jelas Dalilnya yang datang dari Nabi jelas benar dalilnya sunnah Nabi ini perintah sudah maka yang bicara itu adalah iman bukan bicara logik logika bukan bicara perasaan tapi iman yang dikedepankan sehingga dengan iman itu akan menumbuhkan sikap apa saman ta'atan mendengar dan mentaati samina watona itulah orang yang beriman Wa kalu, samihna, wa Mereka orang yang beriman itu mengatakan Kami dengar dan kami mentaati Ini perlu untuk kita pelajari Bapak Ibu Muslimin Karena ada hal-hal yang mungkin nanti baru di kemudian hari Dalil-dalil di dalam Al-Quran yang belum pernah kita dapatkan Yang belum pernah kita pelajari dalil-dalil yang belum kita ketahui dari as-sunah dari hati-hati nabi shallallahu alaihi wa wasallam ini sunnahnya sholat bagaimana ini sunnahnya haji bagaimana ini sunnahnya sunnahnya sunnah yang diterangkan oleh nabi shallallahu alaihi wasallam itu bagaimana nanti ada hal-hal yang baru yang belum kita dapati kemudian kalau kita dihadapkan dengan Perasaan dihadapkan dengan pertimbangan akal dihadapkan dengan persangkaan-persangkaan don, nah itu akan menjadi sebab bagi kita. Nah, apakah kita bisa menunjukkan keimanan kita, ataukah kita malah dikalahkan dengan perasaan kita, pikiran atau logika logika kita? Maka ini perlu untuk kita ketahui. Aladina amanu walam bisu imanahum. Orang yang beriman bersih imannya itu dijamin aman. Dan mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Bapak Ibu Muslimin rahimakumullah Maka iman yang bersih Yang tidak bercampur dengan kezoliman itu Maka harus dibersihkan dari amal-amal Yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wassalam. Jadi kan, nanti kalau datang kepada kita Ini sesuai dengan tuntunan Nabi loh nih. Ini Qurannya demikian Jadi tidak sesuai dengan Al-Quran Ini tidak sesuai dengan hadis-hadis Nabi SAW Nabi melarang Contohnya saja Naha Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa Famahu Fisolah Contoh Rasulullah melarang seseorang Di dalam sholatnya Untuk menutup mulutnya Di dalam sholat Kemudian ada perintah dari Pak Sinten ada perintah dari Pak Pak Sinton wajib pakai masker waktu sholat wajib pakai masker sampai keluar new ngabunden imami di salah satu masjid di tempat imami untuk sholat idul fitri nopo idul adhan saya dipesan nih Ustad nanti. Nah tolong ya, Tidak usah menyampaikan Itu sawu sufu vakum Jadi merapatkan barisan Karena sekarang ini Kita diawasi CCTV Dan juga dijaga Aparatur negara Jadi softnya tolong jangan diudik-udik Hadisnya <guluh> Jadi, Hadisnya tidak usah disampaikan Karena kita mengikuti Protokol Kesehatan, nah, itu ada protokolnya. Nah, kita sholat itu mengikuti protokol siapa? Saya harus mengikuti Sinten. Kalau kita dihadapkan dengan kedua hal ini: yang satu protokol sholat menurut Allah, yang satu protokol sholat tapi kepakai protokol kesehatan. Kita pilih yang mana? Kira-kira pilih Bunti. Faktanya, pada waktu itu, pada waktu itu. Justru demikian keadaannya Kalau sampai akan mahun Kita orang yang beriman tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya Kalau Allah sudah bicara begitu, Rasul bicara Ya sudah, samina Urusan sholat, urusan ibadah kepada Allah Kaifiyahnya mengikuti Allah dan Rasulnya Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi ayuh famahu fi Rasulullah melarang seseorang di dalam solat untuk menutup mulutnya. Nah Rasulullah datang kepada kita. Nah Rasulullah Rasulullah melarang. Kewajiban kita samina wato'na tanpa kita pakai logika akal dan perasaan kecuali kalau ada dalil yang membolehkan untuk mencederai larangan itu. Ada korinahnya boleh, tidak apa apa. Kalau tidak ada dalilnya, maka tidak boleh. Nah, urusan ibadah harus pakai dalil. Demikian juga ketika menata sof. Sawu, sufu, vakum, fa'in, nata wiata, sufu, min, iko matis. istau, ittarosu, lurus, rapat sholatnya itu. Jangan ada jarak sama sekali. Jangan beri celah bagi setan di dalam shof shof sholat itu. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tetapi kebanyakan dari kalangan kita karena sebab-sebab tertentu ibadah dikalah no kalau no pokuruna ibadahnya kali kurunan itu kalah ibadah itu wilayah kekuasaan dari Allah dan Rasulnya maka kita orang yang beriman lam yartabu tidak boleh ragu-ragu nah kalau ragu-ragu Bimbang, nanti ukurannya long di sana saja di Saudi di Madinah di sana ukurannya bukan tempat ukurannya dalil. Ada perintah, ada larangan, yakin dari Allah dan Rasul-Nya. Kewajiban kita adalah sami'na wa atokna. Tidak pantas bagi orang yang beriman tidak mengucapkan seperti itu. Tidak pantas bagi orang yang beriman untuk mencari pilihan-pilihan selain yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan inilah iman. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah, akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang, Niko kegiatannya Kegiatannya terlambat karena ada sebab-sebab tertentu, tapi tidak mengurangi niat, maksud, dan tujuan kita. Insya Allah, ada nilai kebaikan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mudah-mudahan diberi istiqomah kita dicurahkan rahmat oleh Allah Taala kita yang sakit-sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita yang masih berada dalam musibah atau kita berada dalam satu urusan yang berat diberi kelonggaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang paling penting agar kita diberi kemudahan ittiba kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allahumma Rabbana taqbal minna inaka antas sami'ul alim, wa tubu alayna inaka antat tawabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuknak iba'a, wa arinal batila batila warzuknak ctinaba. Rabbi ja'al namu ki'ma sholah, wa min duriyatina, wa min ahlina, wa min jamaatina bihadal makan. Allahumma Rabbana atina fit dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina adaban nar. Wa sholallahu ala muhammadin, walhamdulillahi rabbil alamin.